Halo berjumpa lagi dengan saya Abang di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Masih pembahasan tentang string dan di sini oke saya copy. Dan kita disini mempunyai local compare. local compare Oke, jika saya coba. Oke, akan error. Di sini akan ada format penulisan yang salah. Silahkan menuju sini, lalu shift dan out. Oh, oke, salah. Local compare. Oke, di sini ada string dan value. Oke, dan saya memberikan mungkin. Dan koma mungkin 0. Saya berikan penutup. Oke, masih error. Dan jika saya memberikan ini saja. Oke okay, saya akan memiliki main 32 dan saya juga mempunyai ini Max Oke, okay, di sini ada 0. Jika saya memberikan huruf besar, oke okay, 0, dan saya juga mempunyai seperti ini. Replace, replace dan tutorial lalu jika saya ganti seperti ini maka di teks 2 oh, Oke okay. saya tadi tidak mendapatkan itu Oke okay, saya mengganti satu dan nu. Oke, di sini tutorialnya akan diganti dengan video tutorial. Dan jika tadi saya nonaktifkan juga, dan saya ganti dengan satu. Oke, seperti itu. Match tutorial, di sini akan ada tutorial karena ada. Jika saya ganti dengan mungkin 3 control gas movie di sini akan ada tiga. Jika saya memberikan sesuatu yang tidak ada di sini mungkin tes. Maka dia akan mendapat 0. Oke, 0. Oke, seperti itu dan kita bahas yang lainnya kita mempunyai juga ini. Oke, okay, saya langsung memberikan Risk tag satu dot source oke okay, seperti itu sampai tulisannya biru dan mungkin script. Kalau string, silahkan diberikan tanda kutip dan test movie. Saya mempunyai 25. Dan jika Anda lihat 25 itu dari mana. 25 itu urutannya. Kita mendapatkan skrip di urutan 25. Oke, seperti itu. Dan kita juga mempunyai ini. Tag. .slides dan disini isinya adalah start index nomor berapa dan end index nomor berapa dan di sini mungkin saya memberikan 0, dan 12 mungkin semacam itu jika saya coba oke saya mempunyai selamat data karena saya memberikan 12. Jika saya memberikan 1, 2, 3, 7 mungkin. Maka saya akan mendapatkan selamat. Oke, seperti itu. Dan saya memiliki lagi split. Saya koma. Oke, saya copy. Dan split. Split, oke, okay, split, dan jika Anda ingin mengetahui isinya, berikan tanda buka semacam ini, dan saya memberikan mungkin spasi. Dan jika saya kontrol test movie, saya akan mendapatkan spasinya akan diganti koma. Oke, okay, seperti itu. Dan Anda bisa memberikan spasi koma dan mungkin spasi tambah seperti ini. Maka otomatis. Oke. Ah, Oke. Okay. Mungkin saya langsung menuliskan seperti ini. Oh, oke. Okay. Kita tidak membutuhkan yang lainnya, dan dengan cara seperti ini, langsung kita dapat mereplace dengan koma. Oke, okay, seperti itu. Dan kita lanjutkan ke fungsi string yang lainnya. Sampai jumpa. Salam.